Emirat, eh. Guys, kali ini gua ada поряд ah, jadi ke mana? guys, kalau juga kita lewat, mana-mana, mana-mana, dan guys sekarang kita Mana? Berakhir ke Jen? Hah? Nah, ini berapa coy? So. Gua lagi di Trombot. So. Kemudian. Ini berapa di 8 go jalan Aceh Ateka Bandung. Tempatnya gua akan kalau mau dulu gua akan lewat sana juga. Lurusnya jalan saya di sini, di sini. Ini, saya